Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, subscribe, dan komen Silakan pak Silakan, silakan. Silakan. Anak. Oh <laughs> bukan tangkai pantang ya oh, posong, pas, kan. <laughs> baru sedikit juga.